Uh, the song uh, sebelum uh, yang toxic uh, Kenapa lagu toxic? Karena gua benci dengan mereka yang sering ngomongin di belakang Jangan lupa like, da da da Put oh, no, yeah. man yeah.